kamu kalau ngerasa sepi, gak usah khawatir aku bersamamu dimanapun kamu berada wahuwa ma'akum aina ma'kuntum ma'wada'aka rabbukaw makawala manusia mungkin bisa ninggalin kamu, tapi aku enggak manusia mungkin bisa benci sama kamu, tapi aku enggak manusia mungkin bisa ilfil sama kamu, tapi aku enggak manusia mungkin bisa dendam sama kamu, tapi aku enggak manusia mungkin bisa mengecewakan kamu, tapi aku enggak wahai hambaku, jadi Allah lagi memperkenalkan itulah manusia, kalau Allah nggak kayak gitu jadi teman-teman kalau kita merasa kecewa dengan makhluk, kecewa dengan manusia kecewa sama teman kecewa sama pasangan kekecewaan yang masih wajar maka yakinlah Allah nggak akan pernah ngecewain kita kadang kita bahkan bisa kecewa kepada orang tua kita sendiri kadang seorang ayah ibu kecewa kepada anaknya kadang saudara kecewa kepada saudara adik kakaknya itu hal yang wajar itu manusiawi tapi Allah gak pernah ngecewain hambanya ma wa maqwa'aq pernah dibenci sama orang tanpa alasan? pasti pernah pernah membenci orang lain tanpa alasan? mungkin pernah tapi Allah gak Allah gak pernah ninggalin kamu wahai hambaku kata Allah aku gak pernah ninggalin kamu apa buktinya? kalau kita mau lihat-lihat nih masa lalu kita teman-teman Ketika kita bikin dosa aja, Allah gak ninggalin kita coba. Apalagi ketika kita taat. Ketika kita bikin dosa, kita gak sholat, kita banyak maksiat, kita e, sombong, kita ingkar, kita gak ngerti agama, kita menjauh dari kebaikan. Allah gak ninggalin kita, masih ditolong. Apa buktinya? Buktinya sekarang kita bisa hijrah. Siapa yang bikin kita hijrah kalau bukan buktinya kita akhirnya sadar untuk taubat. Siapa yang menyadarkan kita kalau bukan Allah? Kok telat banget sih Ustaz sadarin? Enggak. Dari sejak kita bikin dosa itu Allah udah menyadarkan kita. Kita aja yang keras kepala menolak ingat, apa peringatan dari Allah, menolak nasihat dari Allah sering datang kepada kita. Tapi Allah enggak pernah meninggalkan kita. Padahal kita dosanya tuh cukup banyak, enggak ditinggalin sama Allah. Udah banyak dosa masih dipanggil sama Allah. Dipanggil loh. Kul ya, ala ya hamba hambaku manggilnya leput gitu. kalau ayah manggil anaknya dengan bahasa lembut ya bunaya. kalau anak memanggil ayahnya dengan lembut ya abati. kalau anak memanggil ibunya dengan lembut ya ummati karena Allah memanggil Hambanya, kalau hamba memanggil Allah dengan lembut Ya Robbi. Sekarang Allah memanggil kita Ya Abdi Kalau Jama' Ya ibadi. Padahal kita banyak dosa Tapi Allah masih bilang Ya ibadi. Bukan bilang Ya Ayuhannas Enggak Padahal banyak dosa kan Allah masih Eh manusia, Eh makhluk, Eh kamu Bisa aja gitu kan ya Allah enggak bilang Ya ibadi Alladzina asrafu ala anfusihim Yang melampaui batas dan merugikan dirinya sendiri maksudnya apa? yang banyak dosa kenapa Allah nggak terus terang aja bilang wahai yang baku yang banyak dosa Allah menjaga perasaan kita udah banyak dosa masih dijaga perasaannya coba dalam teks Allah kepada kita ketika ibaratnya kalau ini adalah sebuah japrian jadi ada orang yang eh, kita pernah salah sama orang eh, sehari, dua hari, sebulan, setahun, bertahun-tahun kita banyak salah sama dia tapi dia masih ngejapri kita dengan panggilan-panggilan yang akrab antara dia dengan kita Dan dia, dia gak nyebut dosa-dosa kita sama sekali Dia gak bilang, eh kamu kan emang banyak dosa kan sama aku selama ini Kamu kan pernah gini, ini, ini, ini, enggak Dia gak ngomong kayak gitu Eh friend, eh bro, eh apa bahasa-bahasa yang yang yang akrab antara kita dengan dia Enggak sama sekali ngomongin dosa Karena gak orang kayak gitu? Enggak ada Allah Udahlah kita banyak dosa, udahlah kita sombong banget, udahlah kita sering mengabaikan Allah, Allah sering gak kita warok, tapi begitu sesekali Allah manggil kita, panggilannya lembut, jaga perasaan lagi. Ya, ibadi, Al-Ladina <tuh> Asraf <-tuh> hamba-hambaku yang melampaui batas, gitu doang bahasanya, bukan hamba-hambaku yang hina, hamba-hambaku yang kotor, hamba-hambaku yang pernah berzina, hamba-hambaku yang pernah membunuh, hamba-hambaku yang enggak yang melampaui batas, bahasa yang elegan. Tidakkah kita belajar dari Al-Qur'an? Al-Qur'an itu teks yang sangat elegan. Hadis teks yang sangat elegan. Sejak kapan komen kita tidak lagi berkiblat kepada Al-Qur'an dan hadis? Kita mengaku pembaca Al-Qur'an, tapi kita komennya tidak Qurani. Kita mengaku mempelajari hadis, tapi komen kita tidak yunnah. Arti sunnah enggak elegan seperti Nabi pernahkah Nabi menggunakan istilah-istilah yang tidak baik untuk orang lain Sampai Nabi mengatakan apa Kalau ada budak perempuan kalian berbuat zina Maka cambuklah dia tapi jangan celah dia Cambuk itu bagian dari hak agama Gak boleh diabaikan itu hak agama Bagian dari keadilan hukum Cambuklah dia tapi jangan celah dia Lalu kalau dia berzina lagi dua kali Maka cambuklah dia tapi jangan celah dia Kalau dia berzina lagi sampai tiga kali maka jualah dia walau dengan harga seutas tali, murah tapi jangan celah dia, coba tetap nggak boleh mencela terus apakah kita merasa lebih layak daripada Rasulullah untuk mencela orang lain hanya gara-gara berbeda partai hanya gara-gara berbeda pandangan politik hanya gara-gara beda mazhab dalam fikih hanya gara-gara beda geng dimana Al-Quran dan Sunnah? dimana Al-Quran? dengan teks elegannya, dimana sunnah dengan teks elegannya, kita mengaku Al-Quran dan sunnah bahkan kita mengaku sebagai ahlinya, ahlinya apa? ahlu sunnah yang paling berpegang dengan sunnah dimana elegannya, bukankah Nabi itu terkenal dengan tabligh apa arti tabligh kemampuan berkomunikasi yang paling baik sehingga ketika Nabi bicara semua orang ngerasa nyaman dengan ucapan Nabi Soal diterima atau ditolak Itu masalah egonya Tapi nyaman, pasti Nyaman dengan mendengar ucapan Nabi Sehingga Allah mengajarkan kita Bahkan kepada orang yang udah ngecewain Allah Allah masih bilang, ya ibadi." Sampai ketika Nabi Musa Mau ketemu Jibril Allah tahu banget Musa, karena Musa orangnya Karena beliau adalah orang yang gagah Karena beliau adalah orang yang Terbiasa bicara blak-blakan. beda dengan Harun Musa dan Harun ini dua karakter yang berbeda Harun diplomas, diplomatis, kalau Musa dia apa adanya, karakternya karena Allah tahu kayak gitu akhirnya Allah bilang wakulalahu kaulan lainan nanti kalau ketemu Firaun jangan lupa ya ngomongnya pelan-pelan aja lain, yang lembut, yang santun jangan marah-marah ketemu siapa? Firaun, apakah kita lebih rendah dari fira Firaun sehingga kita layak untuk dimarahi atau kita memarahi orang lain Apakah teman kita hanya beda masalah sepele, dia lebih jelek dari Firaun? Enggak Kalau ke Firaun aja dibilang Kula lahu kaulan layinan Lalu Siapa yang kita ajak bicara? Sejak kapan istri kita boleh kita Sebut dengan ucapan yang buruk? Sejak kapan suami kita boleh kita sebut dengan ucapan yang buruk? Sejak kapan ulama kita boleh kita panggil dengan ucapan yang buruk? Bahkan menyebut kata si saja tidak pantas untuk ulama atau orang yang berdakwah, apakah dia lebih rendah daripada Firaun? Hanya gara-gara beda mazhab dan persepsi tentang masalah agama? Tidak Jadi Allah kepada orang yang marah, kepada uh, orang yang mengecewakan Allah aja Allah bilang, ibadi Alladzina asrafu ala anfusihim Terus, gimana itu dengan Abu Lahab? Hanya Allah yang tahu siapa yang layak digituin Nabi aja nggak tahu Nabi ketika turun ayat, baru dibacain Nggak, Nabi duluan kan yang memanggil dia Abu Jahal Enggak, Allah yang nyuruh Dia Abu Lahab, Allah yang nyuruh, Tabban Tapi kalau yang lain, Nabi enggak Bahkan orang munafik aja dirahasiain namanya sama Nabi coba Yang tahu nama-nama orang munafik siapa? Uzaifah ibn Yaman uh, <tuh> Sahibu sirri Rasulillah Dialah yang menjaga rahasia Nabi Uzaifah ibn Yaman Nabi nggak ngasih tahu nama-nama orang munafik terus diposting, dirilis di media sosial biar semua orang tahu Ni, munafik ya, nih munafik ya, ini munafik, ini munafik. Enggak, kenapa? Karena Nabi tidak mau mencela orang lain. Cukup Uzayfa yang tahu. Kenapa? Biar nanti kalau ada apa-apa Uzayfa bisa mengambil sikap. Sampai Umar aja nanya ke Uzayfa, ya Uzayfa, kan Nabi ngasih tahu kepada kamu siapa daftar orang munafik. Kira-kira boleh nggak saya tanya satu hal? Apa Umar? Saya termasuk nggak diantara mereka. Umar aja khawatir Saya termasuk nggak saya diantara orang munafik? Uzeyva tersenyum. Karena Huzaifah respect banget sama Umar dan pastinya Umar bukan orang munafik. Uzeyva nanya. Karena itu bukan bukan rahasia kan? Nggak wahai Umar. Kamu nggak termasuk munafik lah. Alhamdulillah ya Allah. Gitu. Dan itu bukan basa-basi teman-teman. Bukan pencitraan. Kalau kita berada di posisi Umar nggak akan nanya kan? Kepedean banget kan kita kegeeran. aku masa sih gue munafik? Nggak. kayaknya nggak banget deh gitu kan ya Umar sekelas Umar bin Khattab orang nomor 2 di sisi Rasulullah setelah Abu Bakar itu masih ragu saya munafik enggak nggak ya Uzayfa saya termasuk nggak kata Uzayfa enggak wah Umar kamu nggak termasuk lah kata Umar kalau gitu di antara pejabat saya ada nggak nah kata Uzayfa ada sih yang mana yang mana rahasia nabi suruh saya menjaga rahasia saya enggak akan membocorin bocorin ya udah deh kalau gitu ntar saya juga tahu lah gimana caranya kalau ada pejabat Umar yang meninggal Uman gak akan datang mensolati dia kalau gak ngelihat Huzaifah datang mensolati dia Kalau Huzaifah gak mensolati, oh berarti dia tuh emang munafik Jadi caranya nunggu huzai, Huzaifah Ibn Yaman Sampai Huzaifah wafat baru gak bisa lagi kedeteksi mana orang munafik Sehingga di zaman sekarang tiba-tiba kita mengklaim orang lain munafik Tapi kalau kita mengatakan itu sifat nifak, ya Munafik sama nifak beda teman-teman, munafik itu orangnya, nifak itu sifatnya Jadi tanda-tanda kemunafikan, tapi orangnya belum tentu disebut munafik Tanda-tanda artinya jangan sampai kita mirip Dengan tanda-tanda itu Makanya Allah bilang Ya ibadi Alladzina asrafu ala anfusihim La taknatu min rahmatillah Jangan berputus asa dari rahmat aku Kata Allah Kepada siapa? Pendosa Yang ngerasa aduh kayaknya dosa saya udah kebanyakan nih Nggak akan diampuni Kata Allah kenapa kamu berfikir kayak gitu sama aku Kamu hamba aku walaupun kamu banyak dosa, aku tidak akan pernah um, apa mempersulit kamu untuk dapat ampunan jangan putus asa, minta ampun lagi ya Allah, dosa saya tuh sebanyak langit dan bumi la ubali, kata Allah, aku nggak peduli berapa banyak dosa kamu coba sebaik apa Allah ya Allah, dulu kan saya sering reject engkau engkau panggil saya sehari lima kali, saya reject kalau dipanggil sama atasan, saya datang dipanggil sama pacar, bukan datang lagi, lari kalau engkau yang panggil, saya abaikan ya Allah gak apa-apa kata Allah coba, kurang pemaaf apa sehari lima kali Allah manggil kita teman-teman ngajak ketemuan gimana bahasa Allah ngajak ketemuan Hayyala sholat hambaku ketemuan yuk kalau bahasa kita kan bahasa resminya apa mari kita sholat sholat itu artinya apa ketemu Allah kan kalau kalian apa uh, seolah-olah kalian melihat Allah kalau tidak melihat, seolah, uh, kalian yakinlah Allah melihat ketemuan gitu Allah ngajak ketemuan, bahasanya kalau diterjemahin selama ini resmi saya lebih senang menterjemahkan bahasa daily kita lah arti hayalah shalah dalam keseharian kita, yuk ketemuan yuk Allah ngajak kita ketemuan padahal kita yang butuh Allah, Allah nggak butuh kita tapi Allah yang ngajak kita ketemuan hayalah sholah yuk ketemuan yuk, Allah panggil lembut lagi panggilannya, kecuali muazzinnya lagi ngambek tapi paling lembut tuh muazin habis diputusin ya, itu lembut banget baru diputusin azan Haiya, -falah. <laughs> azan paling baper tuh, habis diputusin Allah manggil kita, terus apa yang buat kita berat langkah apa menunda-nunda panggilan Allah, Allah ngajak ketemuan kita kayak gak datang gitu, kayak berat banget, apa? takut kita yang harus bayarin Allah bilang Hayya'lal falaaah tenang aja aku yang bayarin kalau bahasa kita falah itu apa? untung kamu gak bakalan rugi, tenang aja gak kamu kok yang bayarin, aku yang traktir, aku yang kasih kerjaan, aku, aku, aku, aku ter kalau misalnya kamu ninggalin sesuatu terus rugi, aku ganti kok jadi Allah ngejanjiin kita gak bakalan rugi dengan Ketemuan sama Allah kan gitu kan ya. Hamba ku ketemuan yuk. Aduh ya Allah ada kerjaan. Gak apa apa. Nanti aku bujuk e, atasan kamu supaya nggak marah. Kata Allah. Du ya Allah. Ini lagi banyak pembeli nih Gak apa apa. Nanti berapa? Aku ganti. Duh ya Allah. Di mah mahal. Biasa yang bayar. Duh ya Allah. Du ya Allah. Apapun alasan kita karena kita takut rugi. Allah bilang gak apa apa. Ketemuan aja. Hayya al falah. Kamu pasti untung. Alasannya apa lagi coba? Allah ngajak ketemuan. Allah ngejamin kita gak bakalan rugi Jadi kalau bahasa kita hamba-Ku ketemuan yuk gak, gak usah khawatir Aku yang bayarin Oh ada kerjaan ya Ntar aku gantiin Oh ada uh, uh, pelanggan ya? Ntar aku uh, tambahin rezeki kamu Terus apa alasan kita gak datang Lima kali sehari Allah panggil Padahal dibuka dan ditutup dengan kata-kata Allahu Akbar Allah yang paling agung Tapi manggil kita Harusnya kan kita yang begging-begging ke Allah ya Allah ketemuan dong please Harusnya kan kita kan ya Harusnya kita bilang Allah, Hay ya Allah sholah, yuk yuk sini ketemuan sama saya kan harusnya gitu kan kita ke Allah, ya Rabbi enggak, Allah yang manggilin kita ini agak, -agak unik nih yang butuh siapa, yang ngajak siapa kan gitu, padahal Allah nggak butuh kita alamin Allah nggak butuh sama sekali kita kufur serentak semuanya itu enggak ngurangin kebesaran Allah walaupun setetes air di ujung jarum yang dicelupkan ke laut enggak berkurang, gara-gara kita kufur ini biar Allahnya bete, nih, kita kufur aja sekalian enggak, biasa aja kalau kita kufur kan Allah rugi, siapa bilang oh ya udah biar Allah tambah mulia kita taat aja, enggak Kemulia, ketaatan kita enggak bikin Allah lebih mulia enggak bikin Allah kekuasa kekuasaannya bertambah karena kita enggak ngaruh buat Allah mau taat, mau kufur enggak ngaruh buat Allah, sama sekali enggak ngaruh terus ngapain Allah manggil kita murni karena sayang bukan karena butuh ibu kita baik-baik ke kita wajar karena sayang plus berharap suatu saat kita jadi anak yang berbakti, anak yang ngedoain orang tua, anak yang nanti akan menjaga orang tua, kan gitu kan? Sayang plus ada harapan. Tapi kalau Allah sayang doang, nggak ada pakai harapan ada harapan-harapan apapun. Cuman kasihan aja sama kita, sayang aja sama kita. Nggak mau kita rugi, nggak mau kita celaka, nggak mau kita uh, hina. Allah sayang gitu doang sama kita. Haiya Allah udah dipanggil kita reject ya Allah. Allah kan sering manggil saya, tapi saya reject, gak apa-apa kata Allah Ya Allah, saya pernah selingkuh loh Nyelingkuhin Allah, maksudnya nyelingkuhin Allah? Menduakan Allah, mentigakan Allah, mengempatkan Allah, selingkuh kan? Gimana perasaan kita kalau diselingkuhin, mau gak manggil-manggil? Eh ketemuan yuk, tapi kan aku pernah nyelingkuhin kamu Oh ya? Wah Bisa kalau ketahuan selingkuh gimana? Nggak akan dimaafin lagi seumur hidup Sampai di, bukan cuma di dunia, dunia akhirat Kalau seling, selingkuh Allah kita selingkuhin tuh sering Allah yang kasih nikmat, terima kasihnya ke makhluk Allah yang kasih nikmat, kita persembahannya ke makhluk Allah yang kasih nikmat, kita sujudkan jidat kita ke makhluk Allah yang kasih nikmat, kita ngaku Tuhannya bukan dia Bukankah ini bagian dari kita menduakan, mentinggalkan dalam konsep Islam? Dalam konsep Islam, kita memperlakukan Allah kayak gitu Apakah Allah marah? Kecuali kita wafat dalam keadaan begitu baru nggak diampuni. Tapi kalau belum wafat, apapun dosa kita, jangan putus asa hambaku. Minta ampun kata Allah. Minta ampun di sini. Inna <tik> Allah Allah mengampuni semua dosa. Nggak ada yang nggak. Ya Allah, dosa saya tuh. Langit dan bumi, aku tidak peduli. la ubali, aku nggak peduli. Ya Allah, saya pernah gini. Lah ubali. Ya Allah, saya pernah gitu. Lah ubali. Saya nggak peduli, saya nggak peduli, nggak peduli, nggak peduli. Yang penting kamu minta ampun. Ya berapa kali bilang astagfirullah, Cuma sekali, cukup. Sekali doang mengampuni semua dosa-dosa kita di masa lalu yang bertahun-tahun lamanya. Kurang apa? Baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dalam berbuat dosa aja Allah nggak ninggalin kita. Apalagi ketika kita taat. Terus kalau berbuat dosa aja, Allah masih sayang sama kita gimana kalau kita taat kira-kira maka apa yang membuat kita khawatir untuk taat sama Allah apa yang membuat kita khawatir untuk memilih pilihan Allah apa yang membuat kita khawatir untuk sujud kepada Allah apa yang membuat kita khawatir untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah apa yang membuat kita khawatir untuk menyebut nama Allah apa yang membuat kita khawatir untuk berdoa kepada Allah apa yang membuat kita khawatir untuk tetap istiqomah di jalan Allah apa Takut ditinggalin sama Allah, dulu dosa aja gak ditinggalin, apalagi sekarang berpahala. Dulu maksiat aja Allah gak ninggalin apalagi sekarang taat. Terus apa masalah kita? Bukti Allah gak ninggalin kita, sampai sekarang kita masih hidup. Sampai sekarang kita masih sehat. Sampai sekarang kita masih punya keluarga. Sampai sekarang kita dikasih hidayah lagi tuh. Berarti, Mawadda'aka robmuka wa maakola. Robmu gak pernah ninggalin kamu, hambaku.